Nah tema pada kegiatan pada sore hari ini adalah Bertumbuh dan berkembang dalam keberagaman Nah menurut sumbernya yaitu uh, Ketua Panitia yaitu Pak Hari Nah ini tuh artinya adalah kita di GKJW ini Itu uh, tidak semuanya itu dari Jawa saja loh Ada yang dari Manado, ada yang dari Batak, ada yang di Jawa pun dari banyak sekali kota Nah Dengan begitu kita harus tetap bertumbuh Dan berkembang Walaupun kita sangat beragam Nah Pada pembukaan Pada acara sore hari ini Tentunya kita harus buka Dengan doa pembukaan Nah Doa pembukaan pada sore hari ini Akan di uh, akan dilakukan oleh Bapak Sutiano. Dipersilakan Bapak Sutiano. Baik Bapak Ibu dan Saudara Saudara yang kasih Tuhan, sebelum acara syukur HUT kedua GKJ Kota Purworejo dimulai, mari kita berdoa mohon terang Tuhan. Mari kita berdoa Bapa di surga Bapak yang penuh kasih dan rahmat Yang senantiasa menyertai dan berkati setiap kami Pada sore yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terbukti pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul Di tempat ini untuk bersama-sama mensyukuri atas karya Tuhan kepada gereja kami GKJW Jemaat Kota Baru Indrejo, yang sudah dua tahun Tuhan diwasakan menjadi gereja mandiri dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan kami mensyukuri semua itu karena di tengah-tengah pelayanan Tuhan senantiasa menolong dan memampukan setiap kami. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan juga memberikan cuaca yang baik sehingga kami boleh melaksanakan ibadah syukur HUT ini dengan penuh sukacita. Tetapi kami tetap memohon penyertaan Tuhan sehingga acara pada sore hari ini awal pertengahan hingga selesainya nanti boleh berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya semua yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikian Tuhan doa pembukaan AUT, Jemaat Kota Baru Inderita yang kedua pada sore hari ini. Semuanya hanya kami serahkan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Sutiono yang sudah membuka acara ini dengan doa. Nah, untuk membuat acara ini lebih ramai dan suasananya semakin terbawa, mari kita nyanyikan kidung ria nomor 131 Monggo Pro Konco. Akan ada pembacaan firman dari Bapak Sutrisno. Dimohon untuk Bapak Sutrisno untuk membacakan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara, Saudaraku dan anak-anakku yang dikasih Tuhan. pada saatnya pada sore hari yang indah ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, ya, ataupun dalam rangka perayaan hari ulang tahun GKJW KBD yang kedua. Tapi sebelum itu, Bapak-Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta petunjuk dan terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah atas kasih serta pernyataanmu hingga sampai saat ini. Terbukti pada petang hari ini ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan anak-anakmu di gereja kami yang tercinta ini, yang pada saat ini tepat pada tanggal 9 Desember tahun 2020, masuk dalam perayaan yang kedua tahun gereja kami ya Tuhan. Untuk tiap bapa berkati gereja kami, agar gereja kami semakin tumbuh, semakin dewasa dalam iman, dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, pada saatnya petang hari ini, kami akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan, untuk itu ya Bapak, berkati kami semua, terlebih buka mata telinga hati kami, untuk kami bersama-sama masuk dalam pelayanan firman ini. Dan kami juga, Serahkan Bapak Pendeta kami Bapak Pendeta Yones Puji Sugiyarto STH Yang akan memimpin jalannya ibadah perayaan HUT pada petang hari ini Tuhan senantiasa berkati Berkati dalam keluarganya Berkati dalam kesehatannya Lebih-lebih dalam pelayanannya Agar semakin hari semakin indah dalam Tuhan Demikian ya Tuhan Seru permohonan dan doa kami ini Semuanya ini kami serahkan dan kami pinta dari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari kasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita pada petang hari ini diambil dari 1 Korintus 3 Ayatnya yang ke-1 hingga ke-9. Kami ulang kembali, bacaan kita pada petang hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian firman Tuhan dengan berikut perselisian: "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan..." manusia rohani tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus Susulah yang kuberikan kepadamu bukankah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisian bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia di dunia di duniawi yang bukan rohani. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting Bukanlah yang menanam atau yang menyiram, Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Baiklah, terima kasih atas pembacaan firman Tuhannya. Sekarang dengan dasar firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, akan ada pelayanan firman Tuhan dan khotbah dari Bapak Pendeta Yohanes Puji. Untuk Bapak Pendeta, waktu dan empat dipersilakan. Selamat petang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Sialum. -saudara. Saya senantiasa berharap bahwa penjenengan semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dalam pimpinan dan lindungan Tuhan. Jari alun-alun, kok petang, jari ulang tahun lah kok gana tumpeng <SILENCIO> Sinten ketua ini nih. ketua panitia sinten, Pak D. Sinten? Sintan? <SILENCIO> <Tago>. Pak Agung? Tuk? <SILENCIO> oh, Pak Anton? pun di tumpengnya Pak Anton? di tok norek ulang tahun kok tump tumpengnya di delik nih si masak betul waw Masak, ya. Tidak, no ulang tahun, ya. Kebetulan, tumpangnya ya. Loh, enggak tak cukup. Dia lewat. Ya, tiga ratus. Kuyat, ngomongnya. Loh, plan. Biasa, luweh. Tenan lah, Nah, okay. Okay. tutupnya jangan dibuka dulu Pak Ti okay. ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan penjenengan pasti perso bahkan paham dengan salah satu barang atau benda yang bernama vas bunga vas bunga ada yang belum pernah perso vas bunga ada ya kira-kira seperti ini nah kira-kira seperti ini meskipun ini tidak benar-benar dalam bentuk fas tetapi yang pasti ini adalah tempat untuk meletakkan beberapa macam atau beberapa jenis bunga dengan warna yang berbeda-beda dan tentunya kita juga tahu juga paham bahwa fas di mana kepadanya diletakkan bunga-bunga, diharapkan akan menambah semakin maraknya suasana ruangan, di mana bunga atau vas bunga itu diletakkan atau ditempatkan. Nah Bapak-Ibu dan saudara-saudara kira-kira itulah yang menggambarkan keberadaan saya dan penyelidikan sekalian Yang ditergabung Atau yang disatukan Disekutukan oleh Tuhan Dalam wadah yang namanya Gerejo Kristen Jawiwitan Jemaat Kota Baru Triorejo. Memang secara Umur Dalam ukuran waktu Kita belum lama Menjadi sebuah persekutuan yang disebut atau dianggap dewasa. Namun demikian, saudara-saudara, paling tidak dari tema kegiatan, dari tema peringatan yang kita tentukan, dipandu oleh panitia pelaksana, bertumbuh, dan berkembang dalam keberagaman. Ini memberikan tanda bahwa ada keinginan yang begitu kuat Pada diri kita Seluruh unsur Seluruh stakeholder holder Yang ada di gereja dan jemaat ini Untuk menjadi sebuah persekutuan yang Dewasa Untuk menjadi sebuah persekutuan yang benar-benar Tahu paham, mengerti tentang tanggung jawab yang harus dilakukan saudara sekalian yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan warta Alkitab kita pada sore dan petang hari ini sebagaimana tadi dibacakan oleh Pak eh, Pak Sutrisno nah, ada yang belum, kena, belum pernah mengenal atau belum perso Pak Tris sampun pun oke okay. kalau mungkin ada yang belum nah, Pak Tris saya aturi berdiri tapi ternyata sudah semua oke okay, saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan mungkin selama ini kita sudah pernah uh, mendengar berita atau cerita atau berikut dari bagian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa Korintus ini adalah salah satu kota yang lumayan terkenal sebagai daerah pelabuhan bisa dibilang Kota ini adalah salah satu kota pelabuhan yang cukup rame. Nah, sebagai salah satu kota yang rame, tidak sedikit pengaruh yang pada saatnya akan membuat suasana kehidupan bergereja atau berjemaat paling tidak ketika itu juga ikut terpengaruh. Nah, demikian juga yang terjadi pada jemaat Tuhan di kota Korintus ketika itu. Diceritakan secara jelas dalam kesaksian dari bagian surat 1 Korintus tadi, bahwa Paulus adalah sosok yang disebut-sebut sebagai penanam. Penanam atas tumbuhnya jemaat di kota Korintus Selaku seorang penanam Selaku pihak sebagai penanam Pasti kapanpun Ia sangat berharap bahwa yang ditanamnya ini bisa tumbuh Bisa berkembang Bisa memberi buah Bagi siapapun yang ada di lingkungannya Dan itulah doa yang diharapkan Doa yang senantiasa dilantunkan oleh Paulus kepada Tuhan Dengan bertumbuhnya atau dengan ditanamnya Jemaat Tuhan di kota Korintus Tetapi apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu sepeninggal Rasul Paulus dari Korintus menuju ke Efesus ternyata tiba-tiba datang serombongan orang dari keluarga Chloe yang mengabarkan tentang keberadaan jemaat Korintus. Bahwa sepeninggal Rasul Paulus ternyata jemaat ini tidak juga bisa segera. Berkembang tidak juga bisa segera mewujudkan kedewasaannya sebagai jemaat, sebagai sebuah persekutuan yang seharusnya mereka lakukan, dan tentu, saudara-saudara, keadaan yang seperti ini membuat Rasul Paulus sungguh kecewa. Nah, memperhatikan kondisi yang seperti itu, akhirnya Rasul Paulus. Mengingatkan Rasul Paulus memberikan kritik yang begitu tegas, yang begitu pedas. Pertama, keadaan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di Korintus ketika itu sungguh keadaan yang selama ini tidak pernah diharapkan oleh Rasul Paulus sebuah jemaat yang tidak berkembang sebuah jemaat yang mungkin stagnan pancet si koyok biyen nah satu hal yang nampaknya bisa didapati oleh rasul paulus yaitu tentang yang menjadi penyebab yang jadi pokok permasalahan mengapa Jemaat Tuhan di Korintus ketika itu harus mengalami kehidupan persekutuan yang stagnan, mandek, tidak berkembang. Di antaranya adalah berkait dengan sikap hidup yang hanya memperhatikan diri sendiri atau kelompoknya. Hanya melihat satu pihak saja. Rasul Paulus mengungkapkan dalam nada pertanyaan. Sopo Paulus? Sopo Apolos? Sopo Kefas? Siapa Paulus? Siapa Apolos? Siapa Kefas atau Petrus? Ini menandakan bahwa ketika itu Rasul Paulus melihat, Rasul Paulus benar-benar memahami pola hidup jemaat Tuhan di Korintus masih hanya melihat dirinya sendiri. Rasul Paulus melihat bahwa jemaat Tuhan ketika itu tidak siap untuk menghadapi perbedaan. Tidak siap dan tidak mampu menyikapi keberagaman Yang seharusnya mereka dapat menyikapinya dengan sebaik-baiknya Nah menanggapi suasana kehidupan yang seperti itu saudara-saudara Memang secara tidak langsung Rasul Paulus juga ingin mengingatkan kepada Jemaat Korintus yang ketika itu diambang perpecahan Bahwa Sekali lagi Rasul Paulus ingin mengingatkan Perpecahan Akan menjadi ancaman Ketika ada anggota komunitas Yang tidak mau Atau tidak mampu Menghadapi perbedaan Atau keberagaman dengan menitik beratkan pokok persoalan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi baik itu di dalam kehidupan jemaat Tuhan di Korintus ketika itu atau di tempat-tempat lain atau mungkin juga dalam kehidupan persekutuan kita di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam sebuah komunitas terlebih di dalam komunitas kristiani, fokus kita adalah Tuhan. Dan bukan Paulus, juga bukan Kleopas, juga bukan Apolos, juga bukan Kefas, tetapi sekali lagi hanyalah Tuhan. Sedara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan berkait dengan sukacita kita pada sore dan petang hari ini bersama kita mengingat-ingat kita menghayati kembali keberadaan gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Baru Driyorejo yang telah dipandang Bahkan diresmikan Kedewasaannya Sejak dua tahun yang lalu Sekali lagi Ini adalah waktu yang Belum cukup lama Ibarat Anak-anak Tadi disampaikan oleh Pak Tris Dalam bacaannya Kita ini ibarat Anak-anak yang masih harus mengkonsumsi susu, hanya makanan dalam bentuk yang lunak. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita sebagai jemaat dalam usia yang sedemikian muda, tidak mampu untuk mengunyah makanan yang lebih keras, tidak. Tetapi justru dalam peristiwa yang semacam inilah saya dan penyidangan sekalian. Diajak untuk sungguh-sungguh, selalu dan makin menghayati apa yang sesungguhnya dikendaki oleh Tuhan. Bagi saya dan penyidangan, hidup bersama-sama dalam keragaman di GKJW Jemaat Kota Baru, Triorejoy. Tentunya saudara-saudara, saya dan penjenengan dipercaya oleh Tuhan bersama-sama bertempat di gereja dan jemaat ini untuk tidak sekedar menjadi seperti rangkaian bunga atau vas bunga ini. Tidak sekedar menjadi seperti itu. Tetapi melalui salah satu bagian dari acara khusus yang kita alami pada suri dan petang hari ini kita nampaknya diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi seperti tumpeng ini penjenengan perso apa artinya tumpeng tumpeng ini singkatan Bapak Ibu adakah yang perso kepanjangan dari kata tumpeng ini. Tumpeng itu katanya Mbah Buyut saya ya adalah yen metu kudu mempeng. Artinya begitu anak turunnya ini keluar dari rumah dari, keluar dari daerahnya maka di tempat yang baru itu, ia harus melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh kudu mempeng tenanan, telaten penuh perjuangan tumpeng yen metu kudu mempeng nah biasanya dalam sebuah tumpeng itu disertai salah satu eh, barang atau jenis makanan yang bernama buceng nah, ada yang birso buceng buceng itu eh, dibuat dari bahan ketan nah, saya tidak tahu apakah di dalam tumpeng ini ada bucengnya ada Pak Anton tidak ada tidak ada atau tidak tahu tidak Oh paling nggak virso ya buceng buceng ini juga simbol simbol yang berasal dari kepanjangan istilah yen melebu kudu sing kenceng artinya begitu kita masuk dalam suatu area apakah itu sebuah komunitas Keluarga, atau masyarakat. Kita diharapkan dapat menjadi bagian dari komunitas itu sebagai warga, sebagai bagian yang benar-benar kencang. Tahu aturan, mau mengikuti aturan main yang ada di dalamnya. Nah, Bapak-Ibu dan saudara-saudara, Kembali pada yang namanya tumpeng, tumpeng itu dibuat dari beberapa bahkan banyak bahan makanan. Di antaranya ada nasi. Nah, tentang nasi ini biasanya ada yang dibuat. Dengan warna putih, tapi juga tidak sedikit, tidak jarang yang menggunakan warna kuning atau nasi kuning. Nasi putih pun itu ada yang me menyediakannya dengan bentuk nasi putih biasa atau nasi putih gurih atau nasi uduk. Nah, dari dua macam warna nasi ini Dalam kehidupan atau filosofi kehidupan orang Jawa itu juga mempunyai makna Digunakannya atau disajikannya nasi Kalau itu dalam bentuk nasi putih atau nasi uduk sekalipun Menandakan bahwa yang punya hajat berharap memiliki doa pengharapan agar hajatannya ini benar-benar menjadi acara yang tulus suci, bersih tidak ada niatan yang tidak baik tidak ada niat yang jahat demikian juga ketika nasi ini disajikan dalam bentuk nasi kuning Nasi yang berwarna kuning, yang berasal dari kuningnya kunyit, melambangkan keinginan tentang kemakmuran atau kesejahteraan hidup. Warna kuning umumnya ini merujuk pada warna emas, emas yang kuning bukan emas yang putih. Yang mempunyai hajab berharap bahwa apapun yang dilakukannya ini benar-benar dapat menjadi sarana, atau paling tidak menjadi bagian dari sarana untuk mendapatkan, untuk mengalami kehidupan yang sejahtera atau kekayaan. Nah, begitu juga berkait dengan lauk pau yang menyertai nasi tumpeng ini nah satu hal lagi berkait dengan nasi yang dibentuk dalam bentuk kerucut tidak ada tumpeng yang disajikan dalam bentuk yang tidak kerucut misalnya bulat atau kotak persegi tidak, tetapi selalu dan selalu dalam bentuk kerucut segitiga Bentuk kerucut atau segitiga nampaknya ini berkait dengan keseharian orang Jawa. Dan memang kita maklumi bahwa nasi tumpeng itu berasal dari eh, aktivisat, aktivitas atau bagian aktivitas adat Jawa. Nah nasi tumpeng disajikan da Dalam bentuk segitiga Atau kerucut Ini menandakan Lingkungan hidup Yang dialami oleh orang Jawa Kita tahu bahwa Di bumi pulau Jawa ini Dilingkupi Dikitari oleh Banyak pegunungan Dan itu disadari atau tidak telah menjiwai kehidupan orang-orang Jawa dan muncullah jiwa kehidupan yang dekat dengan alam pegunungan itu dalam salah satu acara adatnya yaitu ketika mereka menyelenggarakan tumpengan dengan jiwa yang seperti itu menandakan bahwa alam kehidupan khususnya dalam filosofi tumpengan ini adalah ajaan untuk senantiasa berdekat-dekatan dengan Tuhan Sang Pencipta, sebab memang bagi, pada bagi orang Jawa gunung itu di, dianggap sebagai tempat beradanya atau bersemayamnya para dewa yang mereka sembah. Nah, sehingga kepada mereka lah manusia harus menyembah pada dewa atau Tuhanlah manusia harus menyembah harus ingat kepada Tuhan. Nah selanjutnya dalam kehidupan bersama dengan sesamanya. Bentuk kerucut atau bentuk-bentuk gunungan yang disajikan dalam nasi tumpeng ini juga menjadi simbol peringatan bagi manusia untuk senantiasa dapat melakukan komunikasi tiga arah, artinya tiga arah yaitu komunikasi antara dirinya dengan Tuhan dan juga antara dirinya dengan sesamanya segitiga itu yang berkait dengan nasi, nah sekarang berkaitan dengan lauk pauk yang menyertai saya tidak tahu pasti apa saja yang dihidangkan dalam lauk pauk yang menyertai nasi kuning ini. Tetapi yang pasti saudara-saudara, namanya tumpeng atau tumpengan itu tidak akan jauh dari salah satu hewan piaraan yaitu ayam yang dikorbankan untuk menjadi salah satu atau sat, salah satu bagian dari lauk pau untuk tumpengan nah biasanya hewan piaraan yang dikorbankan itu adalah ayam dan itu adalah ayam jago Itupun ada makna yang dikandungnya yaitu dengan di nopo jeringin, dibunuhnya dengan disembelihnya ayam jago itu melambangkan bahwa semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik nampaknya itu diambil dari salah satu sikap ayam jago seneng tarung, seneng gelut nah, dengan disembelihnya ayam jago itu maka sikap hidup yang tidak baik, sikap-sikap yang buruk, itu telah dimatikan, telah dibuang jauh-jauh. Selain memang ya rasa daging ayam, kalau sudah dimasak ya, memang lesak Tetapi ternyata di dalamnya juga dikandung makna seperti itu. Ada juga, Tumpeng yang disajikan bersamaan dengan lauk ikan. Nah biasanya ikan yang dipakai itu adalah ikan teri. Nah mengapa ikan teri? Ini juga ada maknanya. Ada harapan yang dikandung dari disertakannya lauk yang dari teri. Bapak Ibu khususnya yang anggota Marinir ketika penjenengan menyelam hampir pada kedalaman laut di sana penjenengan pasti akan mendapati gerombolan ikan kecil-kecil dan itu adalah ikan teri. Dan memang ikan teri ini adalah salah satu jenis hewan ikan yang hidupnya bergerombol, dan ini menjadi simbol adanya kebersamaan, atau dulu juga ada yang menggunakan hewan ikan tidak. Uh, dari jenis teri tetapi jenis ikan lele Dan itu pun juga ada makna yang dikandung Bahwa ikan lele itu adalah salah satu jenis ikan yang Tahan banting Salah satu jenis ikan yang Semangat berjuangnya begitu hebat Bayangkan dalam waktu beberapa jam, ia mampu hidup tanpa air. Bahkan di tempat yang berlumpur sekalipun, Ia pun mampu hidup dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini adalah lambang dari adanya perjuangan yang juga patut dilakukan oleh manusia. Ada juga salah satu lauk biasanya adalah telur ayam Telur ayam yang masih utuh Jadi yang sudah direbus tetapi masih ada cangkangnya nah, Dengan begitu ketika orang akan makan dari tumpeng ini Beserta lauk telurnya maka telur itu harus dikupasnya lebih dulu harus dikupas dengan telaten bahkan cara memecahkan awalnya pun tidak sembarangan harus benar-benar eh, bisa menentukan dari titik mana cangkang telur ini harus dikupas sebab kalau keliru pasti nanti akan kesulitan untuk membukanya dan itu pun menjadi simbol dari perjuangan yang harus dilakukan oleh orang supaya dapat benar-benar mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang enak Bapak Ibu dan saudara sekalian masih ada beberapa lauk yang kalau saya matur sekarang juga pasti perut kita akan semakin lengket. Dan saya sepakat kalau penjenengan setuju renungan kita kita akhiri. Selamat berulang tahun, selamat bertambah usia, selamat bertambah dan semakin dewasa Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Kota Baru Driyorejo. Tuhan Memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi di setiap hal yang terjadi di gereja dan jemaat ini. Salam dan selamat, sehat terus semangat. Amin. Cik -cik. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Yohanes Puji uh, Dengan firmannya yang sangat pas ya Untuk hari ulang tahun uh, GKJW yang kedua ini Yaitu kita harus mantep dalam persekutuan Dan kita harus selalu mengutamakan Tuhan Dan tadi yang terakhir filosofi di balik tumpeng itu tadi Nah masih ada semangat Bapak Ibu semua masih ya, oke. Okay. ya jadi begitu ya ternyata tepuk tangan dulu dong Ya, jadi itu adalah seluk beluk likaliku terbentuknya terbentuknya GKJW Jemaat Kota Baru Diorjo jadi walaupun ada banyak masalah banyak tantangan namun Tuhan tetap memberikan kita kesempatan dan jalan ya nah untuk uh, mencukuri hal itu tadi untuk mensyukuri uh, hari ulang tahun yang spesial ini juga Panitia telah menyiapkan tumpeng dan akan ada prosesi pemotongan tumpeng Nah untuk prosesi pemotongan tumpeng kali ini akan uh, Tumpeng akan dipotong oleh Bapak Pendeta Yohanes Buji dipersilakan untuk Bapak Pendeta untuk maju Dan nantinya akan saya panggilkan beberapa perwakilan Untuk prosesi pemotongan tumpeng ini nanti Nanti uh, Bapak Pendeta akan memotong dumpeng dan membagikan kepada beberapa perwakilan yang saya panggilkan. Baiklah untuk perwakilan nama-nama uh, yang akan saya panggil dan hadir mohon untuk maju ke depan ya. Sebagai perwakilan perintis terdapat empat keluarga, yaitu perwakilan dari keluarga Pak Mukijan, perwakilan dari keluarga Pak Patbono, perwakilan dari keluarga Pak Mujiono, perwakilan dari keluarga Pak Sukardi untuk perwakilan Silakan Maju, dan untuk uh, perwakilan rumah yang pernah digunakan saat uh, gereja ini masih belum terbentuk. Yaitu uh, perwakilan dari keluarga Bapak Siagian, perwakilan dari keluarga Ibu Lili, dan perwakilan dari keluarga Bapak Setiawan dimohon untuk maju ke, ke depan. selesai menandakan bahwa kami sangat bersyukur atas semua berkat yang telah diberikan Tuhan kepada gereja kami dan hari ulang tahun pada sore hari ini nah selanjutnya kami akan mengumpulkan persembahan dan persembahan kali ini hanya satu kali yaitu persembahan syukur HUT GKJW Ya akan ada doa persembahan dari Bapak Sokip silakan untuk Bapak Sokip Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan tiba saatnya pada malam hari ini kita mengucapkan syukur dan mari kita sama-sama kumpulkan persembahan namun sebelum kantong beredar Mari kita mendasari dengan persembahan syukur itu dengan satu firman Tuhan yaitu dari kitab tawarik satu tawarik 29 ayatnya yang ke-17 yang demikian aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita pujikan Kitung Pasamuan Jawi nomor 184 Saudara yang dikasih Tuhan, marilah satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan kami untuk melakukan ibadah syukur ulang tahun Gereja Kristen Jayawetan yang kedua di tahun 2020. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan. -Mu. Demikian juga ya Tuhan pada malam hari ini kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang sudah kami terima. Sehingga boleh bertumbuh dan boleh berkembang di dalam hidup maupun kehidupan kami. Demikian juga hambamu Bapak Pendeta Yohanes Puji yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam kesehatan keluarga, lebih-lebih di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami juga memberikan persembahan kiranya engkau memberkati apa yang telah kami berikan besar atau kecil persembahan kami dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di tengah-tengah dunia ini lebih-lebih di tempat kami sekarang ini sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, di mana gereja kau tempatkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak pelayanannya untuk Bapak Sokip. Ya, selanjutnya ini ada video spesial ya yang dibuat oleh warga jemaat kota baru Triorjo Nah, video ini uh, untuk membuktikan bahwa jemaat GKJW KBD itu enggak hanya orang Jawa loh, jadi itu sangat beragam Nah, jadi uh, media dapat disiapkan uh, ini adalah video singkat ucapan dari warga jemaat Bersilakan Eh, ono yang dul telur-telur KPD ya, kenapa nanti kabar Riko? Muka-muka sehat-sehat ya Yang kerasa GKJW KPD di umurnya berusaha selama tahun Isul kepingin ucapkan Selamat ulang tahun yang keluruh Muka-muka GKJW KPD tambah bertumbuh di dalam Tuhan Warga-muka tambah solid, pun diberkati Tuhan kesuwa dulur, mbok kakak salam sehat gusti berkain Awkanat Farans Tapikat Jemaat GKJW Kota Baru Treorejo. Selamat Nyon Ahonet Neo Toslani GKJW Kota Baru Treorejo. Gersik Jawa Timur. Mm -hmm. Ambitionmu le usif Yesus. Antenani au mina au leko. Nio tos lani giga jwe. Neno ia nyontenu. Ambi funan bo esam ton. Bifun bo nua bo nua Tos lani giga jwe syukur. Noe usi Yesus. Amen. Amin. Sugeng ingkang kaping di KCW Kota Baru Triorejo. Sugeng Makaryo langsugeng leladi. Mugi saget dato saken berkah. Gusti Yesus tansah parin berkah. Amin. Happy second birthday to GKJW Kota Baru Triorejo Happy work in God's love Hopefully will be blessing for others Jesus bless you Kuara sederet pasang manu Kristen yang dinasehatkan dalam asmanikun ni pun, Gusti Kawulo Yesus Kristus. Kawulo minongko nyarirani rani poros jeda Kauro yang patung atas namining majelis masih Kepareng kawulo mata datang ke jenangan pisan mengatakan gunung panu dan gusti engkang mau kawaso, di gusti Yesus Kristus yang kagungan pasaman milosani jalanipun mereka semangat kita menghasilkan jiwa rogo ke sang kita yang mengayunannya pun kandiri gomoleng jualan budi kita supaya pasaman mereka tidak pasaman engkang ngerembogo jembar ing babakan setelah Dojo saronulan sanya sanya si kan pun ikan pun kita langkung langkung yang menjalani kok sampun wancini pun kejadian jawesan pasaman kota baru dia dojo tanggal pasual engang kaping kalis mugi sesamat, saking sang romo, sang hucong, waspat, dan saking Yesus sang putong yang patungan sang saatmu mugi ora hayu pun Amin. Salut, salam damai sejahtera bagi kita semua. Rulut rulut debat, iopo kabari umat hebat. Tetap ewak Reskam ogot karat sakretemai. Makam singkanya, singkanya PCG, Cek, Hambat, tahes Kuat. Oji. Ayas, makili Keluarga KB, Pengurus Kelompok, Warga Keluarga Stefanus, hebat, ngucap Tak males ngaluruhat. Selamat ulang tahun. Grejoku yang kedua. Hambat. Tahes. Tambah sehat. Hambat boyslop. Tambah, boys Tambah keren polo. Maju, tumbuh, berkembang. Dan tetap semangat. Setia di dalam pelayanan dan membawa berkat bagi semua. Sasaji. Salam satu jiwa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Happy birthday tahun seeka dua tahun gereja kaule GKJW Kota Baru Driyorejo moge moge dek dia gereja seetompu tua pendek dia kaberkatan dek seakabina amin Mator sekalang kongki dua tahun gereja GKJW Driyorejo mau lihat imati Tuhan Boy mau gabanan natingan merbari tahun hatani Tuhani Amin Sugeng Ambal warso ingkang Kapindo Patunggilan inggereja Kristen Jawiwetan Pasamuan Kota Baru Triorejo. Tumateng Para warganing Pasamuan Mugi Sami Tansah Pinaringan Basuki Widodo, Binarung tuwing iman ingkang sangsoyo dewaso. Dadoso berkah kesangi pun sesami, Lan sumrambah datus paseksi ing ingkamulian pun gusti. Berkah gusti tansah krekso kitos doyo. Amin. Torang mau ucap syukur Pak Opo Empung dari Torang P. Gereja, so usia dua tahun. Semoga torang to semua sehat selalu dan penuh sukacita. Rukun-rukun jo satu deng lain. Kita orang mengucapkan Pakatuan wo Pakalawiden. DP kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan dan kesejahteraan yang melimpah for torang to di gereja. Gereja Kristen Jawi Wetan. Selamat ulang tahun. Anniversary to our beloved church gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Triarjo. I hope that our church can improve in the future and be salt and light uh, for God. Thank you very much and God bless our church. Selamat ulang tahun gereja Kristen Jawi Wetan kota baru Diorjo yang kedua. Semoga. Makin dewasa dalam iman, menjadi berkat bagi sesama, dan selalu memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sugeng Amba Warso, Engkang Kapindo, Patunggilan, Gerejo Kristen Jawi Wetan Pasamuan Kota Baru, Triorjo, Gusti Yesus Berkahi. Selamat Hari Jadi Fortuner by Gereja ke 2 tahun. Opa empung berkati. Happy second anniversary to our beloved church Gerejo Kristen Jawaetan Jemaat Kota Berdjo. God bless you. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawetan Kota Berdjo yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat, Selamat ulang tahun Warson. Halo, saudaraku. Selamat ulang tahun. Yang kedua ya, KJW Jemaat Kota Baru Teoredo, selamat ulang tahun. Dalam keberagaman, kita tumbuh, kita kembangkan dalam semangat persekutuan kebersamaan untuk semakin dewasa. Petrokristen Jawi Witan Jemaat Kutaparu Rio Rejo. Selamat, selamat, selamat ulang tahun! Salam tetap sehat, selalu semangat. Tuhan memberkati dan menyertai. ya demikian beri tepuk tangan dong buat sambutan ya dari tadi GKJW ini memang betul ya banyak ya budayanya ya jadi enggak cuma orang Jawa aja nah tidak terasa kita sudah akhirnya ada di penghujung acara ya dan sebelum uh, kita menutup acara akan ada doa penutup ya doa penutup akan dilaksanakan oleh Bapak Agung untuk Bapak Agung dipersilahkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan acara hari ulang tahun Kota Baru Triorjo yang kedua sudah Terlaksana dengan baik Terima kasih Panitia dan Bapak Ibu semua Sebelum kita pulang dan menutup acara ini Mari kita berdoa kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah bapa kami yang maha baik Sungguh besar kasihmu pada kami semua Khususnya gereja kami Jemaat Kota Baru Driojo Yang saat ini Tuhan telah memberikan pertumbuhan Sehingga kami memasuki usia yang kedua tahun Berkatilah kami ya Tuhan, gerejamu yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Berkatilah gerejamu yang berada di bawah lingkungan yang berada bersama-sama membaur dengan masyarakat pada umumnya yang beraneka ragam. Begitu pula dengan kami, jemaatmu yang saat ini juga bersama-sama di dalam banyak perbedaan, tetapi kami satu di dalam tujuan yaitu Tuhan kami Yesus Kristus adalah segala sumber segala sesuatu. Bapak di surga kami mengucap syukur rangkaian acara pada hari ulang tahun Jemaat Kota Baru Diorjo saat ini sudah terlaksana dengan baik mulai dari awal pertengahan hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan kami saat ini juga akan eh, kembali ke rumah kami masing-masing kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami sehingga kami dapat kembali pulang dengan keadaan baik dan selamat. Tuhan banyak program gereja yang ke depan harus kami lakukan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami kemampuan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan bersama-sama di dalam bergereja ini dengan baik. Terima kasih Bapak di sorga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami semua di dalam hidup kami, sehingga kami saat ini dalam kondisi yang baik juga, di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan yang masih dalam situasi pandemi Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan Sehingga kami semua dalam keadaan yang baik Bapak di sorga kami juga akan bersama-sama menerima berkat jasmani Kiranya berkat jasmani ini dapat kami terima dengan penuh sukacita Dan dapat kami nikmati dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur Terima kasih Bapak di sorga Sebelum kami bersama-sama pulang ya Tuhan Kami akan memohon berkat kepadamu Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan roh kudus Menyertai kita Saat ini sampai selama-lamanya Amin Terima kasih banyak Untuk Bapa Agung Mari kita pujikan Tuhan Allah beserta engkau Bapak, Ibu, hadirin sekalian.